Maybe I'm worth a fight <laughs> Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Balik lagi di channel G Chris. Nah, di video kali ini gue mau coba bang ngejajah huji ketajaman Kayak baru aja kelar, baru aja kering. setnya mau oh, gue jajal kerjaan habis Kerjaan kelar, langsung jajal. Ini medianya udah gue siapin juga. Udah buat siapin. Botol air mineral dari yang kecil, yang sedang, sampai yang gede juga. kita jajang. Kita langsung jajak ke botol air mineral. Ini medianya sudah buah siapin. Terbuat susun 3, jadi motongnya secara bersamaan barengan tiga kita. and then ya doang guys sebenarnya gue pengennya dijajal sama foto air mineralnya yang lebih banyak 5, 6 atau berapa cuman gue belum siapin palingan gue keliling dulu keliling dulu kompet buat jadi pemulung nyari dulu oke okay, tungguin bentar ya gue keluaran dan kemana-mana. A few Oke okay, nih foto udah nemu, nemunya cuma 10 biji dari berbagai merek. Tidak apa-apa, ada yang dari situ aja balik. Kalau yang Guinness World Record itu kan ee, botolnya Boa. itu botolnya itu nyampe dua puluh sembilan jajal dulu. Cuman sepuluh biji di bawah dulu sini. Kalian ya. aja. Bas. Oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini Jangan lupa untuk dukung terus channel Gekris Biar terus berkembang Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Bye